terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya kita keunggahan dan kegabar pertama persahabat ya tentunya bangunin akan mengingatkan kembali kepada kita semua para fans sejati Leslar tentunya kita sebentar lagi yang mana Tujuh hari lagi kita akan menyaksikan acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar. ya tentunya acara spesial yang paling kita tunggu-tunggu bersahabat -tunggu, ya diingat. Tinggal tujuh hari lagi bersahabat ya kita tentunya akan diberikan kebahagiaan oleh idola kesayangan kita. Dan selanjutnya persahabat semalam juga kita mendapatkan vitamin bahagia yang tentunya kita tunggu-tunggu juga airnya muncul persahabat ya Lesti Kejora tentunya ngemol bareng nih bersama Syasha persahabat ya Sambil nelpon abang Bilar dulu nih laporan persahabat ya Kalau semalam tentunya dide Lesti jalan-jalan dulu di malam minggu nih Aduh calon manten terlihat sangat bahagia banget persahabat ya Semakin terlihat aura-aura dari wajahnya, Dede Lesti Mudah-Mudahan, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. ya robbal alamin. Ke kabar berikutnya, para sahabat tentunya kita juga mendapatkan kabar bahwa semalam, tentunya ketika di lokasi syuting. Abang Bilar terlihat kurang enak badan persahabat ya terbaring di situ ada Bang Eno juga yang menemani Abang Rizky Bilar persahabat ya aduh tentunya doakan saja mudah-mudahan Abang Bilar diberi kesehatan persahabat ya ini kayaknya efek tentunya syutingnya di air terus nih persahabat ya sampai Abang Bilar harus drop nih semalam tentunya persahabat ya mudah-mudahan tentunya Abang Bilar diberikan kesehatan Amin ya Robbal Alamin. Postingan tersebut terdipost kembali oleh akun Instagram Leslar Love Underscore, yang mana tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans, yakni dari akun punya ambayani yang berkomentar, Enwas siaga banget ya, siap antar jaga jagain Bambi, kayaknya dia kurang enak badan tuh persahabat ya. Terlihat banget abang milar sangat kurang enak barang persahabat ya terbaring di lokasi syuting. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan tentunya kebahagiaan untuk idola kesayangan kita. Ada juga komentar lain persahabat, tentunya dari akun Instagram Evi Pristia yang berkomentar dari kemarin mainnya dari air terus pas utara-mabok ya skinnya di dalam ruangan saja. Bilar tanggal 13 mau ada hajat, kalau sakit gimana semoga sehat-sehat ya -sehat Bilar Tuh persahabat ya perhatian dari para fans memang luar biasa banget persahabat ya, doakan yang terbaik Mudah-mudahan abang Bilar diberikan kesehatan Selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget nih Tentunya ini info bahagia juga ketika live Instagram Teh Yuli mengabarkan untuk vlog private part 2 tentunya ditunggu masih di edit persahabat ya akan segera tayang lagi nih tentunya vlog private part kedua persahabat ya apa mungkin tentunya dedek lesti memakai baju ada sunda aduh makin penasaran persahabat ya doakan saja mudah-mudahan secepatnya vlog private part 2 ini di up tentunya di channel youtube nya lesti channel persahabat ya yang mana masih tersebut juga telah repost kembali oleh akun direktur lestar ada banyak sekali tentunya komentar dan respon dari para fans. Salah satunya ada komentar dari Akun Ina Anuswarlal Lalin mengomentari sebelum tanggal 13 mungkin ada vlog baru tuh persahabat ya. Sudah nggak sabar sih tunggu saja mudah-mudahan sebelum tanggal 13 kita akan melihat vlog private part kedua Lesti dan Rizky Wilar. Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada kabar spesial terbaru ya semalam tentunya kita lihat ada unggahan dari IGS-nya Bang Raymond yang mana berada di rumah Andika Pratama bersama Mas Gomli dan tentunya Valdi Akbar sahabat ya. Ini terlihat kayaknya ada bau-bau collab barek persahabat ya di YouTube nih. Tentunya kita lihat ke unggahan selanjutnya. persahabat ya untuk Ruangannya terlihat sangat mirip banget persahabatnya sudah dipastikan Tentunya semalam di rumah Andika Pratama Dan bahkan ada collab bareng persahabat ya Pastinya bakal seru Tungguin saja kabar dan info terbarunya persahabat ya Doakan sering terbaik mudah-mudahan Tentunya idola kita selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Postingan oh, tersebut udah kembali oleh akun Lesnar Lovatix Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Yuhu, roman romannya ada yang lagi diundang collab sama Pak Dika nih, kayaknya asik Persahabat ya, perhatikan wallpaper dinding dan dengarkan dengan seksama suara Pak Dika yang sangat aman jelas persahabat ya Tentunya mudah-mudahan saja kita dikasih kejutan spesial bahagia oleh Lesti dan Rizky Bilar dan berikutnya persahabat kita juga mendapat kabar bahagia Alhamdulillah untuk lagu Bismillah Cinta Lesti dengan Ungu Band Persahabat ya tentunya di posisi pertama lagi Dalam top 50 bulan Mei ini persahabat ya tentunya di posisi ke pertama Di langit musik persahabat ya ini luar biasa banget Langit musik top 50 bulan Mei Lagu Bismillah Cinta di posisi pertama yang luar biasa. Suatu kebanggaan juga buat kita semua. Alhamdulillah persahabat ya. Tentunya kekompakan kita nggak sia-sia yang selalu mendukung, yang selalu meng-support buat karya-karya dari idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga tentu ada sebuah kalimat kehebohan persahabat jadi ya, tuliskan dari akun Langit Musik mengatakan halo sahabat Langit Musik, udah gak sabar kan nungguin top 50? Yuk cek siapa jagoan-jagoan di bulan Mei Pasti udah pada bisa nampak nih Top 50 bulan Mei ada Lesti Fitmu dengan Bismillah Cinta Wow, pada ya yeah? Tentunya dengan bangga kita ucapkan selamat kepada Dede Lesti dan Ungu Band Alhamdulillah lagu Bismillah Cinta di posisi pertama dalam langit musik Persahabat yang doakan yang terbaik Dan tentunya kita selalu mensupport karya-karya dari Lesti dan Rizky bila Mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tunggu saja informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin ini loh informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.